Halo, warahmatullahi wabarakatuh. dari, dari yang kami... sini, akan saya, atau yang saya diskusikan, diskusikan, yaitu, yaitu uh, pemikiran pendidikan jelos, dan juga Mahathir, atas. yaitu mulai pemikiran. Pasal saja yaitu mulai biografi jelos. Bahasanya, John Locke dilahirkan pada tanggal 29 Agustus 1632 Masei, di mana beliau dilahirkan pada masa kekuasaan keres, yang mana akhirnya juga seorang law -downer dan juga artan yang sangat sederhana. Dan pernah bergabung juga uh, dalam dinas militer pada saat revolusi rakyat pada tahun 1000, 642 Masehi hingga 1646 Masehi selanjutnya yaitu mengenai tujuan pendidikan John Locke bahwasanya dalam pandangannya tentang filsafat, ilmu pengetahuan John Locke mengumumkakan tentang beberapa tujuan pendidikan yaitu diantaranya yang pertama Pendidikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan juga kemakmuran setiap manusia Yang kedua yaitu uh, Pendidikan juga bertujuan untuk mencapai kecer kecerdasan setiap individu Dalam menguasai ilmu pengetahuan uh, Setiap uh, ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatannya Yang ketiga yaitu uh, Pendidikan juga menyediakan karakter dasar dari kebutuhan manusia Untuk menjadi pribadi yang dewasa dan juga bertanggung jawab selanjutnya yaitu mengenai kurikulum pendidikan John Locke. bahwasanya John Locke mengutamakan pendidikan di rumah daripada di sekolah karena pendidikan di rumah uh, memberi kesempatan mana lebih dekat ke uh, kepada si anak jadi uh, pendidikan John Locke adalah yang pertama Belajar seperti bermain, Dua mengajarkan mata pelajaran berdurut-durut, yang ketiga yaitu mengutamakan pengalaman dan juga pengamatan, dan yang terakhir yaitu mengutamakan pendidikan budi pekerti. Selanjutnya yaitu mengenai metode pendidikan John Locke. Bagi John Locke, metode pembelajaran yang terbaik ialah belajar sambil bermain, di mana? Uh, belajar sambil bermain di sini, anak perlu diberikan kebebasan dan tidak terlalu memaksakan kehendaknya. Sehingga metode pendidikan dengan belajar sambil bermain, John Locke, uh, bisa dikatakan merupakan ciri khas metode pendidikannya. serta itu semua dengan teori kertas putih yang bersih dari segala tulisan. Lalu diisi sehendaknya hati, sekehendak hati saat proses pembelajaran berlangsung seiring dengan belajar dan bermain, anak akan membantu pengetahuannya melalui interaksinya dengan lingkungan dan juga di samping itu guru menanamkan pengetahuan pada anak tersebut. baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mbak Nisbatun Hasan. bella, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya pemikiran pendidikan Muhammad Nadiem Alatas. Yaitu, biografi Muhammad Natsir Alatas. Muhammad Natsir Alatas lahir pada tanggal 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Ibunya yang asli Bogor masih keturunan bangsawan Sunda, sedangkan ayahnya masih tergolong bangsawan di Johor, Malaysia. Berusia 5 tahun, Alatas diajak orang tuanya migrasi ke Malaysia. Di sini Alatas dimasukkan dalam pendidikan dasar, Niheng Primary School sampai 10 tahun. Beliau kemudian melanjutkan studinya di Sekolah Urwa al Sukabumi, selama lima tahun. Di tempat ini, Alatas mulai mendalami, mendalami dan mendapatkan pemahaman tradisi Islam yang kuat, terutama tarekat yang pertama, tarekat Asabandiah. Dua konsep pendidikan Muhammad Naim Alatas. Pemaparan konsep pendidikan Islam dalam pandangan Nabi Al-Atas lebih cenderung menggunakan istilah "takdib", yang artinya mengajarkan adat atau mendidik daripada istilah-istilah lainnya. Nabi Al-Atas melihat bahwa adab merupakan salah satu misi utama yang dibawa Rasulullah, yang bersinggungan dengan umatnya. Dengan menggunakan tersebut, berarti menghidupkan sunnah Rasul. Menurut, menurut Nabi Al-Atas, antara ilmu, amal, dan adab merupakan satu kesatuan yang utuh kecenderungan memilih term ini bagi nakib al bahwa pendidikan tidak hanya berbicara yang teoritis, melainkan memiliki relevansi secara langsung dengan aktivitas di mana manusia hidup jadi antara ilmu dan amal harus berjalan dengan seiring dan seirama yang ketiga tujuan pendidikan Muhammad nakib Alatas naqib al atas beranggapan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan kebajikan dalam diri manusia sebagai manusia dan sebagai diri individu. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah menghasilkan manusia yang baik yakni kehidupan material dan spiritualnya. Yang keempat, kurikulum pendidikan Muhammad Naqib al atas. Kurikulum pendidikan Islam harus ada di dalam kandungannya dua yang memiliki dua aspek yaitu ilmu fardhuain dan fardhu kifayah. Cukup sekian presentasi dari kami, jika ada salah kata kami mohon maaf, semoga apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.